aku bisa ecek miring ini bisa dipakai ya sus? oh ini saya kelas kelas ini lampunya satu oh iya ini sih dari 300 betul kalau tau sukur kok sini gratis apa gratis kan oh iya gitu wah apa? mundurin ban apa teh? heeh, wuih, ya ya, <tik> gas, bisa nggak? ya, ya eh, bisa bisa. wuih dikeluar api. oh bang, keranai ini sih, eh, iya, apinya? yang jadi dia ada api? Ini. yang jadi dia ada tapi? apa cerah ya? oh ada, bang? ya ampun pada kon, konnya itu kone dicor, di... 40 meter ya, ya. Waduh, aduh... bijinya... Okay. Hmm. <laughs> <Aduh. No. laughs> Sampai masuk ke... LESPAN itu bijinya... aduh... Okay, matap. Matap. Oh, aduh. Dah. aduh. <laughs> <Keluar> mat... tolong <laughs> kok kayak mobil GTR5 ya? Iya, memang kan GTR5 ngambil konsepnya Harrier. Oh, Harrier tuh. Uniqlo unique loh. Eh, contoh masuk. Contoh masuk. Nah, terus itu naik ke sananya. Mana? Yang sebelah ada kan deh? Mana? Oh, ini ada. Apa ini? Uy, ada CCTV ke Bentar ini TV apa lukisan? Ini yang biasanya ada dashboard mobil. Berarti sih termasih, naik apa gitu. Oh enggak, ini masih gini. Masak eh Lantang lah hmm. ini apa? Itu endo bedung itu apa ya? Endo bedung ini Oh iya Saingan Petronas ini nah, Jangan ini ya Atau <tuh> Ini Apa itu apa ini? Ini meja batang apa? Oh itu Petronas kan itu ya? Iya bisa Piring